Masih jalan Oh bang, boleh Boleh lah, kata kok ingat Bang, langsung aja dijual bang Daripada mati nanti kan bang lah. Itu besar oh, kali tuh Wih Bukan dilemaskan semua bang Wih, batin besar kali <laughs> Jangan diterangkan bang Cepat lompat nanti dia Awas. Sopak le mana? Dikasih kayu tuh dililitnya nanti. Kepalanya. Kepalanya, kepalanya apa? kepalanya eh, Iko, cari kayu cabang dah. Cari kayu cabang. Itu enggak bisa. Mikin jeruk enggak, Bang? Cabang iya. Untuk ngelilitin. Kepalanya cepat, Bang. Eh, pegang aja kepalanya. Enggak. Kopak, kopak, lo. kopak, kepala kopak. Pegang, kan. kepala pegang. Kepala pegang, kepala pegang. Wih, enggak kuat kita megang kepalanya tuh. Enggak kuat tuh. Ini aja pakai tali. Mana talinya? Talinya mana? Talinya. Enggak, sini-sini kayunya. Cepat. Enggak ini, apa kan? Belah kan? Belah kan? Udah enggak tahan itu kepalanya, tuh Ah, mencerit dah. Enggak, enggak. Tekan, Kak. Woi, Tekan, Kak. Cepat, Bang. Dijirat aja jirat. Hah. <coughs> udah mulai lemah dia? Ya. Enggak naik kepalanya ya. Tadi udah naik. Tekan Cak, tekan Cak. Nah. Dan kepalaannya mau disondokkan ya, Mas. Kepalaannya tuh sentrum tuh. Sudah, disondokkan juga. Hah. Abang <laughs> penasaran. Itu. kepala ya? Wah, besar kali kepala ya. Tidak di bawah badannya, di disondokkan ya. Sebesar paha awak. Nah. Kepala itu sentrum. Sudah. Sudah kena kepala luas. Ya, Sudah. Sudah. masih juga, Weh, diperdiuk. momen ini. diangkat kayu aku ya. ambil kayu satu lagi Indra. oh, udah lemah, pak Tri nih. enggak, enggak. dia tidak bisa tekan lama-lama. lima jamnya, bang. tapi itu ini... kuang godang apa lubang, lu, lo bang lo. iya, aku kayu satu lagi. untuk mencuri. kayu Indra, aku. cepat Indra, satu lagi Indra. masih enggak, batuk dia. batuk. wah sudah. Oh, <laughs> belum, Bang. Jangan dipaksa, Bang. Payak nanti, Bang. Enggak, pemalanya. Enggak sih. Iya. Nanti dia dikeluarkan dulu biar ku panjang panjang sama setrum dong. Ih. Iya. Kuyet ya. Uy, kan gue lagi kubur. Terus, Bang. Iya. Naikkan, Bang. Naikkan, Bang. Nanti kok su apa? Iya, langsung ke setrum, Bang. Enggak koyak apanya kulitnya? Enggak kelamburan, Bang. Iya, ku set. Oh. setrum. Udah lemah dia tuh wah itu dia Pasti apa uju wek Uuh sini disop enak Hah? <laughs> Dapat dulu <laughs> baru disop Oke oke oke, udah enak dah Pakai kolendra Masuk airendra wek, jangan dicokot kolendra Apa megangnya geli hmm. Kosek, kosek Dah sentur belah itu Itu itu udah itu, tahan, itu, tahan, itu, tahan itu, pelan, pelan pelan pelan Udah lemah dah Pakai apa kawat setrum tuh masukkan. oke, mantap. Ayo. Nanti, Bang. bang. Dulu. Nanti dulu. Nanti, nanti. Nanti. Aduh. Setruman disenggol, ya. Alah, putih kuat kali Pegang ber-ber, nah, masuk karung, masuk karung. Ya, ya, kan, ya. Kan. Kan, kan. kan. tidak kan. kan. kepala. Itu apa kerongnya, kerong lain, Yuri? Kerongnya bodoh. Apa kang? Ah, bukan kepalanya Yuri. Iya, itu kepala. Biar bang tari, Yuri. Ya? Ah, kepala Yuri. Kepala Yuri. Iya. Iku abang tak tariknya, tak apa dah. Kepalanya kau kang. Ah, mantap. Enggak, sudah ya, sudah lemas dulu, sudah lemas tu, enggak enggak apa aja doh. Tarik aja. Tengok bekas makan aku itu, hancur. Jangan mati. Iya. Kau udah dapet, ikik, palu udah aman dah. Bang, ke Bang? Cepat, Bang. Hah? Oh? oh, tak, kalau saya dulu. Lilit, Bang, lilit, Bang. Pas bang. sudah. Jangan, jangan dipaksa sekali Bang. Lilit aja apanya? Muncungnya. Lilit aja terus, Bang. Itu nanti bisa keluar enggak? Nih, videonya mana? Sini. Ini udah dekat. Udah dekat. Dah. Tarik. Wah. Oh, bener -bener. berlari. Oh, <tuk> <Nggak>. Woi Yuri, <tuk> tarik aja. enggak boleh. Gak boleh. Coba, gitu, Andra, gak boleh, Endra gak boleh. Oh. Oh. Anda, e itu toh. <tuk> tarik aja. Buset. lah, boleh, sudah kasih Endra. Pegang. <tuk> eh, cepat, kita hmm. lagi dia sadar tuh Ya, masalah. cuma masalah. detik itu ya. tarik terus udah pisang nih kan nah, ikat terus nanti hidup dia nanti sadar terang, Halo, ya. ambil itu gua, gua, gua, tarik itu mari. Tuh oh, kalau beli kau pakai goni narek, ya. <laughs> oh, ah hibur tak kayak mana. Berpunyi. Ih. Geli geli geli. Jantannya. Ah, no. Sudah, sudah, Udah Bang, coba Bang nanti kita. Ah, langsung. Video dia. tunggu, tunggu. tumbuh, Dia masih hidup kok, cuma pingsan. Oh ya pingsan. Oh, ya, pingsan. Ah aman dah. Dra! Sini, Dra! <laughs> nya kena setrum. Tengkok-tengkok dia. Iya, ikut-ikut itu juga. Udah masuk kan lah? Anesan ya, enggak, Cak? Masuklah ekornya. Nah. Itu mati enggak. Enggak. Eh, orang -orang tidak, itu, dia. Minsan, orang-orang kena itu, agak-agak-agak-agak-agak kena panting. Ah, kena panting nanti, boleh heran. Udah sampai luka, Bang? Enggak luka. Dia itu mulutnya enggak nah. luka juga tuh. Masuk karung. Ini di atas. Tampek ke karung. Pernah cak, pernah cak. Ekor ekor dari ekor, ya, ekor, dari ekor. ekor ya, banggor ya, ya, banggor aku banggor ya, aku ya, banggor aku. Aku ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, iya ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, banggor ya, lah main main. Tindak ekornya mau dulu, Ada lagi? keren impan ha? Kok putus? Nah, putus sendiri enggak. kurang besar. Emang sepaha Pikirnya aku bohong. wih Semur hidup, baru ini aku kena gigit ular lho. Gitar ini? Iya. Sumpah mati. Bur, bang, bantui bur, goninya bur. Mana ada goninya lagi? Bantui. Itu, bantui. dia pegangi. dah ah kamu Oke. Abang oh. apanya, bang? <laughs> Harapnya, bang. Ati, karungnya lapuk. Karungnya lapuk. Karungnya karung lapuk. Angkatlah, nanti lari. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, lah, oh, udah dibilang tadi bang, kecil. tapi sepaha, bang. Di. Oh, abang nggak percaya sama aku doh. <laughs> tapi kurang yakin. Kurang yakin. <laughs> dibilang hilang oh, oh, oh. preman aku digigit itu bang, sumpah, hilang preman aku. Bener makan orang ini? Bisa Yo, tertelan kali lah. Dua Indra, orang pun tertelan Oh, udah aman dah. Udah aman, dah? Udah, udah. iya. Kecil kali. Ayla, kita, aja yuk. Tapi kan nanti cari karung lah di jalan. Iya, ya. di jalan. Eh ke orang. Iya, orang. Enggak. Ah, kita nangkap di kebun sendiri Enggak. kok. Enggak. Ayo. Ini ini, ini yang dulu, bang. Ini macam mana, nyokor Igo. Ayo cari karung nanti cepat terang bawa. Ayo. Aku Tunggu yor. Kasih jalan. langsung aja dijual Bang daripada mati nanti kan Bang. Halo operator. Parang mau nanti parang